Jadi lucu lagi adalah orang ini nggak pakai helm guys Tapi berdoa untuk keselamatannya ya Hmm, sesuatu yang jelas-jelas bisa menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak dilakukan Tapi dia berdoa untuk keselamatan Tuhan ketawa nggak tuh ini guys Sayo, halo, guys? Baiklah, semuanya gue finis ini dari kita hari ini Reaction meme lagi Ya, yeah. welcome to situs, tenang-tenang Buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini Jangan lupa untuk drop a like, comment, dan like dan share juga, jangan lupa untuk subscribe dan kalau kalian pengen nonton video yang sebelumnya ada di kanan atas jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe tunjukkan kalau kalian suka sama konten kali ini so, tanpa mau lagi, let's get into the first meme 1v4, 1v3, kayak lagi main PUBG, FF gitu ya sih game, nah. oke okay, sih ya, nah, GG guys Kolakolak kolakolak kolakolak Gue ketika jalan-jalan di motor Barang temen gue doa terus bro, ngebut terus dia gue doa aja dan mending dari nah, yang pada keselamatan gue dipertanyakan. Tapi lebih lucu lagi adalah orang ini nggak pakai helm guys, tapi berdoa untuk keselamatannya ya. Hmm, sesuatu yang jelas-jelas bisa menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak dilakukan, tapi dia berdoa untuk keselamatan. Tuhan ketawa nggak ini guys? <yijana> bata -bata Cara psycho bikin sandwich. Bukan ya cara bikin sandwich biasa ya. How the boys make sandwich. Oh! What? <laughs> di kepot dong di tangan udah coklat gitu ditaro di tangan. Um, Oke okay, siap. Gua nggak mau komentar jadi rasis Pemilik warkop dan pecelele ini pamer tubuh atletis saat layani pelanggan. Wow, udah ngeri, gue ini mah, wah yakin yang makan di sini itu pasti cewek-cewek paruh baya. Terima aja bukan sih bukan. reman yang nggak bayar mikir dua kali sih mau situ. Mau situ. <laughs> Jadi punya dua alasan buat makan di situ. Oke okay, sih ya ribu kayak ya itu salah satu yang gue pikirin. Gue selalu sedikit skeptis sama masakan masakan yang dimasak oleh orang-orang dengan pakaian yang kurang tertutup ya. Seperti ada paranoidnya kalau sesuatu dari badan mereka tuh bakalan jatuh ke situ. Tapi itu mungkin alasan gue aja. Mungkin ada yang suka. Gue sih Eh ngapain kamu Dedek Bikin konten Mukbang ya? kodesan minum apa sih pakai cara gini-gini segala dulu gitu Fortnite ke tiktok -nya. bentar itu apa nih botolnya <tuk> mambus <tuk> makan, yang diambil ikan coba samar harum gimana gitu <laughs> makanya simpan ikan pada tempatnya, <laughs> nasib ikan tuh pandai berenang lawan arus <laughs> belajar berenang lawan arus itu ya keluarga selebriti ravatar demam tinggi saya harus bagaimana tuan rafi ahmar dia cuma kayak gini dong <laughs> gue suka ya sama rafi Ahmad meskipun dia di berita tuh di berita dan media-media televisi sering banget kayak diberitain yang gak penting-gak pentingnya, tapi dia tuh punya sisi komen bikin gue cukup oke okay sih tapi ya dia dia pernah ngomong di media sosial juga kalau sebenarnya dia ngikutin standar televisi ya karena itu lebih ke bisnis sih bukan masalah sesuatu seseorangnya mau salut untuk orang ini sih goblok emang pesan pedang kayu cosplay malah dikirim katana asli loh bukan emosinya senang ya dikirim besi beneran dimana-mana bukan ada besi lebih mahal daripada kayu justru gue kalau sandaya kayak gini bersyukur sih gue sandaya dapet katana asli meskipun emang gak bisa dipakai untuk cosplay sih. ya tinggal pesan lagi tapi intinya satu dapet katana asli men sangat rekomendasi untuk conger tangga. <laughs> burun istimewa full version Mata najwa. upgrade your back backyard with inverted shower hahaha <laughs> mbakna Nachwa kakinya indah sekali <laughs> GTA 5 ada apaan lagi? Cyberpunk trailer baru Bidw, gue pengen main Cyberpunk Binging with Babish Room service from Mad Men Kalau digabungin GTA 5 ada beef welling Hahaha <laughs> Jadi kan satu konten kan. gimana <laughs> sih Bang tara ekspresinya kayak gitu lagi. Berasa kayak lagi masak daging udah gitu seneng sama hasilnya. <laughs> ada ada aja kayak YouTube lagi ngelawak sih ketika bikin bikin kayak gini ya. <laughs> Shura ya kekisah Bismillah. Bisa kau baca Bismillah sebelum eh, makan. Lalu maafkan Bismillah. Kalau mau baca Bismillah, saya takutkan ya, ya, Bismillah. Ya, gak jaya gak aku nafsu ya, jelas. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Oh, enggak. Dia makan cabai, kok... enggak pakai bismillah. Saya tanya, makan cabai. Ayo, bismillah bilang <laughs> Saya tanya, "Aku atau kamu?" ketika orang lebih jahat daripada setan makanya setan sekarang juga ngeri men macam-macam manusia entah di Bismillahin atau di setanin namanya orang. Gua pernah dipertanyakan sama seseorang kamu mau dibukain nggak mata batin kamu supaya kamu bisa lihat setan. Gua dengan spontan jawab nggak Ga, perlu nambah-nambah setan orang zaman sekarang. Ayo bayekan setan. <laughs> Gua yang setia, jujur dan pemaaf. Ditabrak sama good looking Momen ketika jumpa orang yang niku gebetan dulu Kenapa di Google Maps ada kayak ginian? Gitu. Gue tahu secara moto-moto yang Google Maps Padahal orang naik mobil Terus foto-foto pakai kamera 360 Nanti di render di aplikasinya mereka sendiri Udah damai bang. Supir Google Maps ini yang nyetir-nyetir Pas mereka lagi berantem tuh diem dulu gitu nonton <laughs> Akhlaknya kurang emang hewan <laughs> Satu persatu orang yang kita kenal Bakal jadi orang asing kila lama ketemu lo apa kabar men gue? Akeo Chanru wasing skaper skaper pelayanan orang kayak Keluarga negara asing bukan orang asing. Dan kalian tahu guys, lagu googling arti dari teks tersebut ternyata sepertinya itu kata-kata, kata-kata ledekan sih, kata-kata hinaan -kata gitu. Jadi jangan digunakan ya. Atau salah baca bagaimana sih dia pikir? <tuk> Your favorite nggak enggak salah baca kok Semua orang juga baca hal yang sama Kamu lucu ya, Dik? kenapa <tun> ya, gitu, enggak dipotong telur Aduh, <tun> <tun> dikepul <kebrun. tun> Konten mukbang yang bikin orang ketawa Enggak kan? tahu nyebutnya apa, baby <tun> Oh my God Lamborghini Amfetador 2012 5,7 miliar Buttergun sama beat SS SNK doang Kali minat Hahaha <tun> Se-penting yakin Ini orang-orang kayak gini nih yang gak bisa bedain 5,7 juta sama 5,7 miliar Inilah kalau seandainya sekolahnya gak di sekolah gitu Tapi dengerinnya seminar gorila kayak gambar berikut ini gitu. Kira ya gitu, pemikirannya hewani gitu. Ui sudah virtual, tak cari-cari kok anak saya ndak ada Baru ingat anak saya belum lulus Ini nih nama-nama yang sering disebut-sebut di live chat gaming-gaming gitu kan BAMBANG SUPRAPTO Kenapa selalu ada aja bapak-bapak yang kayak Bambang Suprapo ini Ya, jangan Bapak ngehalu ini Pak Ini anak Bapak belum lahir Jangan-jangan Masih TK, masih SD Bukan belum lulus wisuda Pak Emang bukan saatnya di wisuda Pak Jangan-jangan <tuk> <tuk> Ini kampus makin horor Gue nggak tahu ini kampus mana Tapi mereka kayak masang patung-patung I don't know Bunda Maria atau semacamnya tuh ngeri sih belum diwarnain dan segala macam dan gue masih mempertanyakan kenapa jumlahnya sebanyak itu by the way tentu saja saya langsung cek ke kampus di malam hari ini orang berani banget by the way coba mari kita lihat apa ini, di malam hari ada apa ini? oh ini yang tadi ya aduh sound pakai kayak gini lagi do do lanjut semua so, ini gila do ribet <laughs> Aduh, ruru mati mati mati matiin lagi gue. <laughs> Gua merasa kasiannya sama sapa yang jaga di situ sih. Ketika kalian mesti patroli malam-malam dari itu sendiri. Kalian bayangin aja gitu kan misalnya kalian sampai kenapa kenapa gitu. Udah nggak ada yang tahu dan kalian udah nggak tahu gimana kabar. <laughs> Ditambah lagi kalian kalau seandainya berhadapan dengan kayak gitu kalian mau jelasin gimana semua Itu patung itu jadi gerak. Patung gerak. Patung gerak. Pa, tolong saya. Patung gerak. Bapaknya cuma bilang, oh, "Ya udah gerak, ya udah apa-apa." Dan -apa. juga gak bisa ngapa-ngapain. <laughs> ya udah kita di sini aja ngopi malam-malam yuk. Semoga aja itu patung enggak gerak-gerak lah. Anyway, in case ada satuan penjaga kampus yang lagi nonton video gue, gue ucapin ya semangat ya pak. Ya doakan nggak ada masalah ke bapak-bapak sekalian. Kelompok tujuh, logonya kayak familiar ya. Jadi apa yang mau dipresentasikan? <laughs> ya ngakak kak. Biasanya dia jadi beban kelompok <laughs> saat mau melakukan jurus ini. Astafiruno. <laughs> Sebentar lagi benerin. <laughs> lagi benerin apa ya? <laughs> Kayaknya ini yang ngedesain logo kelompoknya ya. Dia. Tau banget apa yang harus dilakukan ketika ngelihat logo ini, guys ya <laughs> a normal day in Japan nggak akan ada yang nunggur anda Apalagi kalau anda ganteng dan punya badan bagus Telanjang bulan masuk ke dalam kafe dan numpang wifi G.Rich <laughs> <G> Brian <laughs> Sekilas mirip sih <laughs> Kenapa dia telanjang, bulat, masuk ke cafe, tapi dia bawa laptop, stiker, di rakuma. Dia punya uangnya cukup untuk beli laptop Apple dan wifi fi tapi kenapa dia telanjang? Mari kita asumsikan kalau seandainya orang-orang di Jepang sudah biasa melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Terbiasanya mereka untuk melihat-lihat pemandangan seperti ini, apakah mereka juga sudah biasa untuk mengelap apa yang mereka dudukin? I mean, like, kalian tau lah Mengingat dia cowok dan dia telanjang Apa yang nempel di kursinya itu Harusnya kalian sudah tahu dengan jelas Dan staff bersih-bersih hari itu Akan cu Harus cuci tangan aja. So guys, kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga komen Kira-kira konten apa lagi yang mau kalian lihat Gue bikin Anyway, gue lupa bikin detail. Guys, sekali lagi kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, subscribe Dan gue akan ketemu lagi sama kalian di video berikutnya Thanks for letting me get in. Bye-bye. <laughs>